Gus Samsudin Cadap dan Marcel seorang pesulap merah, ribuan netizen saya atau follower saya ngetekin ke akunnya mereka, mereka ngetekin saya untuk membahas Gus Samsudin Cadap sama Marcel pesulap merah tersebut. Saya Ratu Bidadari, Dukun Kondang, idola sejuta umat, saya tidak mengurusi mereka yang jelas kalau saya tidak senggol ya saya tidak perlu menyenggol mereka gitu loh. semisal Gus Samsudin Jadap menyenggol saya ya saya senggol dia. saya akan cari kelemahan kelemahannya bahkan kesalahan kesalahannya bahkan sampai ke lubang semua. begitupun dengan Marcel pesulap merah ketika dia sudah menyenggol saya maka saya akan cari kesalahan kesalahannya kelemahan kelemahannya. teman saya banyak. Untuk mencari kelemahan dan kesalahan mereka, bisa saja saya Intinya saya tidak mau mencampuri urusan lain ketika orang tersebut tidak mencampuri urusan saya Kalau orang-orang terkenal atau orang-orang viral Ketika dia menyenggol saya, mungkin saya respon Tapi kalau orang-orang biasa, mungkin banyak ya yang cari gara-gara sama saya, nyenggol-nyenggol saya Cuma tidak saya respon, percuma saya habis-habis waktu saya, pikiran saya untuk meladeni orang-orang tersebut Tetapi ketika yang menyenggol saya, orang terkenal, orang viral, atau orang yang lagi famous ya saya urus beneran, saya kejar beneran, bahkan sampai ke lubang semut sekalian. Salam dari saya Ratu Bidadari, Dukun Kondang Idola Sejuta Wan. Tahu sendiri kan Netizen 62 itu kan suka adu domba gitu loh. Saya diadu domba, dipanas-panasin sama Gus Sudin Dadak, sama pesulap merah, biar aku tuh berantem, biar rame kayak gitu. Cuman kan selama ini tidak saya respon walaupun saya di-tag diadu domba, dipanas-panasin sama uh, netizen kayak gitu. Mungkin fan-fans 100 pita dari lovers mungkin paham ya karakter saya seperti apa. Saya orangnya cuek kalau tidak diganggu ya tidak mengganggu. Kalau tidak disenggol juga tidak akan menyenggol. Dan ketika ada orang yang menyenggol saya, saya juga lihat-lihat siapa sih orang ini. gitu loh Kalau orangnya mungkin kapasitasnya bukan di situ, ya nggak saya respon. Tapi kalau orang yang memiliki kapasitas atau pengaruh besar, menyenggol Ratu Bidadari, ya ini beda lagi konteksnya Konteknya sudah beda lagi. Yang jelas saya juga akan mencari kesalahan-kesalahannya. Mencari kelemahan-kelemahannya Dengan berbagai cara Saya punya cara gitu. Jadi intinya Saya tidak mau mengganggu orang Saya tidak mau mengurusi orang Ketika orang itu tidak bermasalah sama saya Intinya saya tidak akan merespon Adu domba Dari netizen-netizen Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun kondang Itulah sejuta umat.